Dalam tutorial belajar CEO untuk pemula ini kita akan menemukan kata kunci organik teratas dari pesaing kita. Sebelumnya kita telah belajar CEO untuk pemula dan memulai proses menganalisa pesaing dengan cara yang benar. Untuk itu, selanjutnya saya akan menggunakan alat Ubersuggest, ubersuggest.io atau nailpatel.com garis miring Ubersuggest. Ini adalah alat yang sepenuhnya gratis dan juga ampuh untuk analisis CEO. Mari mulai temukan kata kunci organik teratas di chordindonesia.com dengan uber Suggest. Mari asumsikan bahwa saya ingin sebagian besar lalu lintas saya berasal dari Indonesia, jadi izinkan saya memilih negara sebagai Indonesia. Jika Anda ingin menargetkan beberapa negara tertentu maka Anda dapat memilihnya di sini. Sekarang biarkan saya masuk chordindonesia.com di kotak ini dan klik enter. Secara default, analisis istisar chordindonesia.com akan dimuat dengan informasi seperti jumlah kata kunci organik, jumlah lalu lintas, dan lain-lain. Tapi yang kita butuhkan sekarang adalah daftar kata kunci organik teratas, jadi gulir ke bawah dan klik tombol. Lihat semua kata kunci CEO peringkat domain ini. Untuk membuka analisis kata kunci terperinci dari domain chordindonesia.com ini, sekali lagi gulir ke bawah dan klik tombol ekspor Untuk mengekspor analisis ini ke dalam format CSV, yang merupakan format yang dipisahkan koma. Anda dapat membuka file ini dengan perangkat lunak spreadsheet apapun seperti Microsoft Excel. Setelah dibuka pilih seluruh data, buka format sebagai tabel di bawah tab, beranda, dan pilih gaya apapun. Setelah kita memformat data ini sebagai tabel, akan mudah untuk mengfilter dan mengurutkan kata kunci seperti yang kita butuhkan. Tambahkan filter angka, lebih dari atau sama dengan, ke kolom volume dan tetapkan nilainya sebagai 40.000. Ini dilakukan untuk menyaring kata kunci yang memiliki volume pencarian bulanan kurang dari 40.000. Tambahkan filter angka, kurang dari atau sama dengan ke posisi dan tetapkan nilainya sebagai 10. Ini dilakukan untuk menyaring kata kunci yang memiliki posisi peringkat pencarian lebih dari 10. Tampilan CSV setelah difilter tambahkan penyaring angka kurang dari atau sama dengan ke kolom kesulitan pencarian dan tetapkan nilainya sebagai 30 hal ini dilakukan untuk menyaring kata kunci yang memiliki tingkat kesulitan pencarian lebih dari 30 jika tingkat kesulitan pencarian kurang dari 30 berarti persaingannya rendah sehingga situs web yang lebih baru atau situs web dengan otoritas domain yang lebih rendah dapat dengan mudah mendapatkan peringkat tinggi untuk kata kunci tersebut jika memiliki konten yang relevan untuk kata kunci yang dicari tersebut, setelah menerapkan filter ini, kita mendapatkan 5 kata kunci yang dihasilkan, izinkan saya mengambil 5 kata kunci teratas dalam urutan perkiraan kunjungan. Jika Anda memiliki 10 situs pesaing atau lebih, Anda juga dapat mengambil 5 kata kunci teratas, jika Anda hanya dapat menemukan 5 pesaing di niche Anda, maka Anda dapat mengambil 10 kata kunci yang dihasilkan teratas. Kemudian, saya perlu membuka lembar Excel baru dan menyalin kata kunci organik teratas yang terpilih dalam format seperti ini. Sekarang ulangi proses untuk kordindonesia.com. Mari pergi ke analisis kata kunci dan ekspor datanya. Format itu sebagai tabel, untuk situs web ini. Kita memiliki sekitar 304 kata kunci. Sejak di sana banyak kata kunci dengan tingkat kesulitan pencarian kurang dari atau sama dengan 30 tambahkan filter posisi, kurang dari sama dengan 10, tambahkan filter kesulitan CEO, kurang dari sama dengan 30, tambahkan filter volume, lebih besar dari sama dengan 40.000 meski begitu kita sudah mendapat banyak kata kunci yang dihasilkan. biarkan saya memilih lima teratas saja, dan menyalinnya. Kata kunci yang saya pilih ke dalam lembar Excel, dengan menulis lebih banyak artikel tentang kata kunci kompetitif yang lebih rendah ini, saya menambahkan pengunjung bulanan sekitar seribu, atau dua ribu, yang mungkin bertambah hingga mendatangkan puluh ribu pengunjung per bulan, yang berarti saya mendapatkan seribu pengunjung sehari. Sekali sehari saya mencapai seribu pengunjung, otomatis orang-orang akan mulai membagikan konten saya di jejaring sosial dan forum lain, yang akan membangun lebih banyak tautan masuk ke situs web saya, yang pada gilirannya, akan meningkatkan otoritas domain situs web saya. Jadi pada akhirnya saya akan memberi peringkat di halaman depan untuk kata kunci kompetitif yang lebih tinggi. Beginilah siklusnya. Jadi... Dalam tutorial belajar CEO untuk pemula ini, Anda seharusnya sudah mendapatkan gambaran umum tentang cara mengumpulkan kata kunci dari situs pesaing Anda. Pada tutorial berikutnya, mari kita lihat bagian 2. riset kata kunci dari pesaing kita, yaitu kita akan menggunakan alat lain untuk membuat daftar kata kunci dari dua situs web pesaing Chord Indonesia dan Chord Indonesia ini. Sampai ketemu video tutorial belajar CEO untuk pemula selanjutnya.